balik lagi bareng aku apa kabar kalian semuanya? aku mau bilang thank you buat yang udah nonton video aku sebelumnya yang udah subscribe juga aku jadi semangat buat videonya oke okay, kali ini um, lokasi kita sama di kamar mandi karena aku lagi siap-siap mau zoom meeting that's why buat um, ketemu kalian dulu sebentar. Oke. Okay. Aku cuma pakai bedak, lipstik and apa-apalah itu semuanya. Nah, di waktu kali ini aku mau review sesuatu yang udah lama aku mau review tapi nggak jadi-jadi tapi pastiin kalian like dulu video aku sebelumnya um, yang baru di channel kita welcome welcome to our channel CC Enjoy di Bali jangan lupa subscribe dulu jadi guys ini dia barangnya tadaaa aku mau review ini ini dari tas um, Island Ong oh Makeup Artist ini bukan endorse tasnya enggak endorse ya kita buka aja deh dalamnya apa aja ini dia nih di geng. Dan, kalian udah ada pernah nyoba ini belum? ini um, itu Remington Oriflame uh, volume and curl air style ada empat attachment pokoknya ini untuk yang rambut um, Kayak keriting-keriting gitu rambut aku sih nggak nggak nggak keriting ya cuman aku suka untuk kali kerli Jadi aku punya ini tuh udah lama banget nggak kelihatan ya. Aku buka di sini aja deh. Aku punya ini tuh lama banget. Nah aku mau kasih tahu kalian apa aja yang ada di dalamnya. Aku sering banget pakai ini ya. Ini merek dari Oriflame tapi bagus banget sih jadi yang pertama itu ada ini ini aku udah ikat sih jadi wayarnya itu panjang banget kalau misal dari meja atau vlognya jauh juga bisa nyampe terus bawahnya ini itu um, udah udah fleksibel banget ya jadi um, gampang buat kita gunain gitu Terus di dalamnya lagi ada ini Ini untuk uh, sisir rambut yang bergelombang gede Yang udah dikerlingin Kita bisa bisa sisir pakai ini nah, Kita langsung coba aja sih Masangnya sih gampang Papa aku tunjukin dulu ya Ini gengs kita langsung coba ya aku karena udah terlanjur buka yang ini jadi aku berusirangut kan jadi sekalian deh jadi disitu ada kalau misal bawah, dia agak slow kalau ini yang ini keren banget dipakai okay, ya kalau misal Pendek, itu langsung di bulu bulu gini aja untuk mau dapat uh, kurusnya yang lurus, oh. uh huu, langsung rapi. Rambut jadi langsung rapi gitu. Kalau yang punya rambut kerlinya uh, yang suka yang jebur-jebur, kan best banget pakai okay. ini. Pas sore pakai ini rambut. Kalau mau berangkat kuliah, ya. kalau mau pergi church juga. Terus kita coba yang kedua ini yang kedua ini untuk kerli uh, yang kecil ya untuk kerling yang kecil brushnya tuh agak lumayan kecil gitu ini guys tinggal di kayak gini harus ditarik ke bawah Lihat, tuh, makhluk seperti itu. Jadi, menurut saya, ini pokoknya mantep Pokoknya, ini kok kok bisa buat sisi-sisi. Maksudnya, aku gak pernah pakai minyak, ya. jadi gak pakai minyak. Jadi kita kecil-kecil kayak yang aku sering buat Dipanasin pakai ini tuh Bagus banget Selamatannya guys Lanjut guys Yang ketiga kita ada ini kalau yang tadi sih lebih kayak sisir-sisir gitu. Nah kalau ini tuh fungsinya dia agak kita bisa kayak masukin dulu pas kita udah kerliin rambut kita buka biar dia lebih kayak kebentuk gitu kerlinya. Pasangnya tuh gampang banget ya pas udah masuk langsung aja di -click. Kita um, ambil dulu aja ya, ambil dulu aja. Ya, yang dimana kita mau keliin gitu kita gulung kita keluarin ya Kita hidupin deh <tuk> <tuk> <tuk> Ada yang punya ini gengs, komen dulu Atau yang sekarang lagi pada Jadi agent-agent Oriflame Pasti tahu ya uh, Brand-brand ori seberapa banyak yang kita mau baru keluarin gitu aja. Hmm, kita nge style rambut tuh gampang banget pakai ini. Ini juga kalau buat sisir enak banget kalau Rambutnya tuh kayak jadi seger yang terakhir yang sering banget aku pakai itu ini benda ini guys. Jadi aku tuh nggak punya hair dryer ya. Jadi hair dryer itu sekalian dengan di kotak Oriflame yang paket ini. Ini langsung bisa pakai jadi hair dryer gitu. Warna kayak vacuum gitu ya. Tapi bagus. Aku suka banget pakai ini kalau cepat-cepat mau ke kampus, lagi rambut lagi basah, aku langsung pakai ini. ada ya, satu paket, kalau mau rambut. Itu aja guys jadi yang aku paling suka banget itu pegangannya tuh bagus banget, jadi kita hanya pegang kayak gini biasanya kan hair dryer dia yang kayak ada pistol-pistol gitu nah kalau ini dia agak beda sedikit terus ini juga tahan banget gitu alatnya ya ini aku gue, ini juga panjang banget so, ini ya gengs, paket-paketnya ya ada empat alatnya untuk price-nya, yang bisa cek sendiri di google di google pula, di, iya di google juga ada ya kalau yang mau langsung cari price-nya waktu itu sih harganya masih 600-an tapi sekarang udah turun gitu, udah bisa dapet uh, 300 200-300.000 um, Kalian klik aja Remington Oriflame yang Curl Style Dia akan keluar persis banget kayak gini Kalian gak bakal nyesel sih punya ini karena Apalagi buat yang panjang rambut, pendek rambut juga bisa Karena dia satu dalam empat gitu, 4 in 1 bisa dipakai Kayak gitu, jadi segitu aja sih aku hari ini mau nge-vlog soalnya, soalnya aku habis ini mau ada kegiatan Aku sempatin waktu buat nge-review ini aja Tapi so, banyak yang request untuk uh, konten-konten, aku udah catat sih konten apa aja yang bakal aku buat lagi tapi kalian jangan lupa subscribe dulu kalau udah subscribe, like aku boleh, aku boleh untuk pelan-pelan uh, nge-finish -pelan, uh, konten yang udah kalian request di bulan September